Penyakit Degenerasi Makula Seiring bertambahnya usia, fungsi indera manusia mulai berkurang. Salah satunya adalah fungsi penglihatan. Orang yang telah memasuki usia lanjut akan sering mengalami gangguan penglihatan seperti pandangan menjadi buram. Dalam istilah medis, kondisi ini disebut dengan Degenerasi Makula. Kondisi ini akan mempengaruhi kemampuan membaca, menyetir, menulis atau bahkan mengenali wajah seseorang. Gejala degenerasi makula. Degenerasi makula merupakan jenis penyakit progresif yang akan semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Gejala penyakit ini sering tidak terdeteksi dan baru dirasakan setelah memburuk dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun. Gejala utama dari penyakit ini adalah terjadinya penurunan kemampuan penglihatan, terutama pada bagian tengah ruang pandang. Menurunnya kemampuan penglihatan ini ditandai dengan munculnya garis-garis dalam penglihatan yang membuatnya menjadi buram. Kondisi ini akan semakin memburuk seiring berjalannya waktu jika tidak langsung ditangani dalam keadaan serius. Kondisi ini akan menyebabkan penderita susah mengenali wajah seseorang, terutama di dalam ruangan dengan pencahayaan redup. Penyebab Degenerasi Makula Secara pasti, penyebab kelainan Degenerasi Makula belum bisa diketahui. Akan tetapi, beberapa ahli mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang memicu munculnya penyakit ini. Di antaranya seperti faktor genetik dan juga lingkungan. Berbagai kebiasaan buruk seperti merokok, obesitas, hipertensi, dan sering terpapar matahari juga bisa meningkatkan resiko degenerasi makula ini.